Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah yang kedua ini, kita tetap berbicara tentang paradigma kritis Karena itu merupakan basis dari apa yang akan kita kerjakan nantinya. Dan minggu yang lalu saya sudah banyak berbicara tentang para tokoh-tokoh yang berbicara tentang paradigma kritisnya. Itu harus bagian ya, masih banyak yang lain, tapi itu sudah cukup bagi kita untuk memahami bagaimana cara berpikir yang kritis itu. Jadi, mazhab Frankfurt, mazhab eh, Birmingham, dan mazhab Ecol Anal di Prancis, kemudian eh, mazhab di Italia, Antonio Gramsci. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang tujuan kita menggunakan metodologi itu untuk apa, jadi. Metodologi itu kan memang satu syarat untuk menghasilkan karya yang bersifat ilmiah. Jadi syarat pertama metodologi, syarat kedua disusun secara sistematis, syarat ketiga kesimpulan yang diambil ya objektif dan dapat di diterima secara umum. Jadi tidak bisa uh, kita bertentangan ya dengan prinsip-prinsip objektivitas itu. Sementara di hadapan kita itu kebenaran itu eh, sudah apa diangkat menjadi sesuatu yang eh, tidak lagi kebenaran itu sendiri ya itu saya kira juga merupakan kesulitan ya melihat kebenaran apa adanya itu. Jadi misalnya kebenaran yang sudah diangkat di media massa itu menurut Chong Putriat minggu yang lalu saya jelaskan bahwa telah melalui proses proses editorial yang di situ banyak sekali ideologi banyak sekali kepentingan sehingga realitas itu menjadi simulakra Simulakra itu simulation um, Oh ya okra itu kurang ya. jadi hanya sebuah simulasi yang cacat gitu ya ya simulasi yang cacat itu maksudnya realitas itu tidak dapat dihadirkan secara objektif oleh media baik itu karena oleh kekurangan media kekurangan secara teknis oleh media itu sendiri, tetapi juga karena ada kepentingan-kepentingan di situ yang mengubah realitas menjadi simulasi. Yang kedua, realitas itu kemudian tampak heboh ya, atau ya luar biasa, maka disebut Jong Putriat sebagai hiperrealitas hal itu juga tidak ada salahnya ya jadi maksudnya itu tuntutan tuntutan zamannya itu sangat berubah-ubah dan pada awalnya media massa itu sebagai satu tempat untuk mengurangi ketidakpastian, sebagai tempat untuk mencari hiburan, tempat sebagai sumber kebenaran. Tetapi karena kenyataannya, proses-proses pengangkat -proses realitas ke dalam realitas media itu tidak sempurna. Tidak sempurnanya itu bukan karena masalah hal-hal yang sifatnya uh, tidak disengaja ya ada kepentingan di situ sehingga kalau sudah melekat di dalamnya uh, kepentingan uh, kemudian Joghudra juga menyebut sebagai realitas semua persoalannya bagi penulisan disertasi kalau data itu hanya simulasi semu, lalu bagaimana itu bisa dianggap untuk sumber kebenaran di dalam disertasi? Itu masalahnya, ya. Nah, karena disertasi itu harus tadi, syaratnya yang ketiga itu harus objektif. Kesimpulannya kan menjadi bertentangan dengan datanya, maka metodologi yang kita gunakan kita belajar metodologi sekarang jadi metodologinya itu ya diuji realitas sumber itu diuji di secara teliti melalui apa yang disebut dengan proses triangulasi triangulasi itu merupakan satu keputusan yang sudah diuji dengan sumber-sumber yang lain orang lebih begitu ya jadi ada berita tentang seorang gadis yang digigit anjing, ya. Di sini ada tiga wartawan, Mas Susanto, Mas Bambang, dan Mas Dwi. Maka Mas Susanto lebih memprihatinkan kondisi gadisnya, Mas Bambang lebih menyoroti pada perilaku anjingnya, Mas Dwi Aryo Fajar mempersoalkan orang yang punya anjing dan gadis itu sendiri. Jadi ada tiga realitas di situ. Nah, karena ada tiga realitas itu maka perlu ujian atau pengujian dengan triangulasi itu. Itu namanya triangulasi sumber. Jadi data itu harus diuji melalui uh, Sumber-sumber lain, salah satunya adalah sumber intersubjektif atau narasumber. Jadi, narasumber dengan narasumber yang tidak satu, beberapa maka disebut intersubjektivite. Jadi, diuji melalui beberapa sumber. Lalu, yang kedua, bahwa pengujian sumber itu sendiri. Melibatkan juga intertext, jadi teks-teks lain yang ditemukan, kalau Anda mungkin di surat kabar, Anda kan punya teks lain misalnya televisi, punya teks lain media sosial. Jadi kebenaran itu tidak mutlak ya dari sumber itu. Termasuk juga kalau pemberitaan itu, diceritakan oleh orang lain karena orang lain itu memorinya juga terbatas tidak bisa menghadirkan realitas yang sungguhnya misalnya saya disuruh menceritakan tentang apa seorang gadis yang digigit anjing tadi maka eh, mungkin saya akan menceritakan hmm, karena gadis itu anak nakal sering menggoda Binatang, ya tidak anjing saja. Mungkin ketemu binatang-binatang yang lain sehingga ada dendam. Jadi cerita saya ini berbeda dengan yang Anda tulis bertiga itu. Tapi itu penting untuk menghubungkan uh, berbagai sumber itu. Makanya di Paris waktu saya sekolah di Ecole anal itu disebut santes jadi disertasi itu merupakan santes santes itu sintesa yang dalam pemikiran dialektika ya ada sintesa kemudian ada tesa baru karena ada tesa yang baru maka muncul sintesa yang baru terus begitu sintesa ada tesa, ada sintesa jadi dialektika berpikir itu merupakan satu gaya atau style penulisan disertasi jadi jangan memindahkan tadi ada sumber saya sumbernya Mas Santo, Mas Bambang, Mas Dwi terus kemudian empat-empatnya kamu masukkan, jangan itu yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu tanpa melalui proses sintesis itu ya lah di dalam judul hari ini politik manipulatif pasca kebenaran itu bahwa apa yang kita alami sekarang ini menurut pandangan kaum kritis ya bukanlah tujuan daripada uh, hidup itu sendiri ya karena Sejak Perang Dunia Kedua orang Eropa dan AS itu merasa, terutama orang pemikir kritis, ya bahwa telah muak ya terhadap apa pengagung-agungan modernisme atau pembangunan itu, terutama yang bersifat fisik itu. Karena apa? Karena banyak dibangun jalan-jalan ya banyak dibangun lapangan pesawat terbang, banyak dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, tetapi sebagian yang lain tidak mengindahkan bahwa telah terjadi kekosongan jiwa manusia. Yang dimaksud kekosongan jiwa manusia itu bahwa orang kehilangan orientasi hidup yaitu yang disebut disorientation dan kemudian dislocation sekaligus. Jadi tidak tahu tempat dan tidak tahu tujuan untuk hidup. Saya baru saja membaca pengakuan dari mu'alaf di Jepang itu, dia menceritakan dirinya bahwa sebelum masuk Islam itu, dia tidak Punya tujuan hidup dan dia katakan sebagian manusia Jepang juga hidup itu tujuannya hanya bekerja. Nah karena hanya bekerja sehingga tidak menimbulkan kedamaian. Memang kelihatan kerja, kerja, kerja, kerja begitu. Tapi bagi anak Jepang ini bercerita bahwa itu hanya persoalan fisik. Tidak membahagiakan menurutnya. Baru setelah dia menjadi mu'alaf dan belajar agama anak ini baru menemukan sesuatu yang berarti di dalam batinnya. Nah, modernisme itu mengapa dikritik itu? Ya karena bukan masalah serakahnya para pemodal ya dan serakahnya para pengusaha itu, tetapi ya karena kemudian menyingkirkan pentingnya manusia sebagai subjek, karena kerja-kerja-kerja-kerja yang dipikirannya materialisme, hal, hal yang bersifat materialistik, bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung-gedung. Memindahkan ibu kota. Ya itu tidak apa-apa menurut para pengkritik itu. Tetapi mengapa kebablasan mikirkan sesuatu yang memfisik itu, pembangunan fisik itu dan kemudian melupakan pemberdayaan dan pembangunan kapital manusia ini sebagai subjek Maka ya kemudian kaum kritik, kritik itu maksudnya kritis ya. Kaum kritis ini seperti yang Anda masuki di prodi ini adalah bagaimana kita harus menemukan orientasi baru ya. Karena ya kita tidak merasa puas. Saya pernah bercerita tentang orang yang mengolok olok saya karena saya menggunakan jalan tol dan dipermudah perjalanan saya kok tidak terima kasih kok malah mengatakan melanggar atau tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila keadilan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya bukan di situ maksudnya kalau terima kasih itu iya hanya saja kan diingatkan kalau membangun jalan yang berkeadilan itu ya dibikin nggak hanya mobil saja yang lewat dan mobil bagus kan Mas Bambang punya mobil jalannya maksimum 50 km nggak boleh lewat Mas karena minimum kecepatannya 60 Nah, mobil itu tidak bisa, tapi bersepeda motor juga nggak bisa, apalagi kan rakyat kita kebanyakan kendaraannya kendaraan yang ya yang banyak yang bekas lah, dan juga bersepeda motor atau geladak dan lain-lain ini enggak diberi tempat. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan bahwa Pembangunan itu bagi Hanya orang-orang kaya itu ya jangan marah Oh kenyataannya begitu Maksudnya bahwa ya sudah benar itu dibangun ya, Tetapi yang lebih penting adalah memikirkan juga Yang lebih banyak itu ya Rakyat yang lebih banyak itu jangan terus menerus apa namanya memanjakan orang-orang yang berduit begitu. Maka para apa penulis kritis itu atau pemikir atau filsafat atau filosof itu kemudian tidak puas terhadap hasil modernitas. Ya tadi ketidakpuasannya itu keadilan bagi seluruh rakyat itu yang menikmati hanya beberapa orang dan saya hidup di desa, di petani itu pada bertanya gimana rasanya naik jalan tol ya itu sebetulnya pertanyaan yang mengejek saya, <t absolutamente> tapi ya, ya manusia itu ada yang beruntung saya jawab ya Kebetulan, ya, saya bisa membeli mobil bagus dan bisa lari antara 60-100 sampai km/jam. Ya, nyaman karena tidak ada banyak lalu lintas yang ada di situ. Nah, dan beliau mengatakan, "Wah, betapa nikmatnya orang yang berkehidupan." Lebih baik atau uh, orang kaya itu. Nah di situ itu saya kemudian, ya oh iya ya, ternyata ada yang yang berpikir seperti itu. Itu juga termasuk uh, mereka yang kritis terhadap keadaan. Karena bagaimanapun juga orang itu ingin mendapatkan pengakuan identitas dan juga kepuasan-kepuasan kenikmatan lahir dan batin ya karena mereka terbatas dengan kemampuannya sehingga ya bisanya cuman apa melihat saja nah disitulah maka kemudian muncul filsafat-filsafat tentang e, kemanusiaan, tentang keadilan, tentang kesetaraan dirumuskan oleh para filosof agar supaya manusia itu tidak serakah dan kemudian ya mau berempati lah terhadap orang-orang yang berada di pinggiran. maka dari itu akademisi yang memikirkan tentang keterasingan marginal, kemudian ketidakadilan, kebiadaban manusia itu merupakan satu tanggung jawab, tanggung jawab akademisi tanggung jawab semua orang ya untuk dapat keluar dari jebakan itu. Maka dapat dirumuskan oleh Karl Marx misalnya bahwa kapitalisme itu tidak ubahnya eksploitasi oleh parlom atau disebut hukum rimba yang itu ya eksploitasi delom itu dari manusia parlom atas manusia yang lain. Jadi itu yang dikritisi. Nah, kita nanti di dalam menulis disertasi itu ya mengkritisi hal-hal yang bersifat jebakan itu, jebakan modernitas. Maka minggu yang lalu saya bercerita mengenai post itu. Oleh eh, siapa? Jos Lupa saya. Yang mengatakan bahwa manusia itu digiring di, di jalan atau di lorong-lorong kegelapan. Ya, ini jalur yang eh, tidak lurus. Tidak lurus itu maksudnya tidak ketujuan meraih kesejahteraan lahir dan batin. Ya yang sejahtera lahir yang batin ya sebagian kecil orang itu. Karena menurut Thomas Hobbes ya Leviathan, jadi ada superioritas manusia yang super. Ya kemudian menggalang kekuatannya itu ya, untuk apa? Bertarung ya, bertarung di dalam uh, kehidupan yang semakin modern. Kalau Pierre Bourdieu ya, seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu itu dia punya cara untuk menjelaskan itu. Ini dengan cara setiap orang yang berhasil apabila dia mempunyai modalitas, gitu. Ya banyak tata kekelas anda itu modalnya nggak cukup untuk nulis disertasi, nah, ya. wah repot ini. Maksudnya modalitas itu sesuatu yang sebelumnya anda melakukan kegiatan. Yang berhubungan erat dengan apa yang sekarang Anda pergulatkan itu. Kalau mau jadi tentara ya modalnya itu fisiknya harus bagus. Kemudian baru batiniahnya. Beda dengan kalau mau menjadi dokter. Dokter itu ya harus sehat juga harus tekun dan juga pantang menyerah ada motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan itu sudah cukup nggak usah pinter nggak apa-apa banyak anak yang pinter yang gagal di uh, doktor itu karena merasa ya tidak ada gunanya sekolah karena menurutnya nggak nambah pinter karena dia sudah merasa pinter ya terserah saja keluar saja dari Nah, berkenaan dengan apa champ delut ya arena pergulatan biar berdiri itu maka di masyarakat itu menjadi sangat apa, kontroversial ya antara satu dengan yang lain sangat diterohin dan kemudian banyak pikiran nah mulai kalau sudah di situ benar ya. Kalau soal rebutan lahan politik ya cakar-cakaran, rebutan ekonomi ya cakar-cakaran ya. Di semua lini orang berkompetisi, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah kalau tidak ada filsafat atau jalur yang benar di dalam melihat persoalan ini maka ia akan kacau galau. Kita akan memperoleh tadi, the black street itu sepertinya jalannya benar, tetapi arahnya yang salah. Nah, melihat dari cerita yang saya sebutkan tadi, maka apa paradigma kritis itu? Yaitu pembebasan manusia dari penindasan, dari penghisapan. Manusia, atas manusia yang lain tadi, jadi paradigma kritis juga mengecam segala macam dominasi, hegemoni dari kekuasaan yang manipulatif yang saya sebut sebagai hegemoni sempurna itu. Lalu, bagaimana caranya melihat hegemoni sempurna? Ya, minggu lalu kan sudah saya jelaskan tentang siapa saja sebagai pilar-pilar di dalam modernitas itu nah, satu pasti kekuatan ekonomi yang kedua kekuatan politik juga politik dan ekonomi penguasa dan pengusaha yang mengendalikan itu ya sebetulnya itu sesuatu yang natural ada pengusaha ada pengusaha ada uh, yang konsumtif, ya. ada yang produktif. Kalau Karl Marx lebih melihat penguasaan produksi itulah yang menyebabkan dinamika perubahan itu. Tetapi ya tidak di situ saja, ternyata uh, di dalam discourse atau diskursus itu. Manusia itu tidak hanya makan nasi, lauk, dan minum saja, tetapi kita juga memakan gagasan-gagasan yang banyak berkeliaran, yang tak terhingga, yang masuk di dalam Android kita, masuk HP kita. Nah, kemudian, saya menyebut bahwa manusia sebagai budak duniawi. Jadi eksploitasi yang dalam lom, itu manusia men -ma mendudukkan dirinya sebagai majikan dan kemudian memposisikan orang lain sebagai budak. Dan itu yang oleh Thomas Hobbes disebut sebagai hukum rimba. Nah, di dalam filsafat politik disebut politik realisme. Jadi paham di mana hubungan antar manusia itu orang-orang itu hanya memperjuangkan dan melindungi diri mereka sendiri. dari baik dari agresi orang lain atau intervensi dari pihak lain. Nah yang sudah kita ceritakan kan bagaimana intervensi negara ya, terhadap masyarakat. Yang tidak lagi ya, hubungan atau relasi bapak dan anak. Atau dalam konsep Jawa disebut relasi manunggaling galing kaulogusti. Tidak ya. seperti itu lagi. Karena apa? Karena... Mereka menganggap bahwa aku majikan ya, penguasa majikan, pengusaha majikan, yang lain jongos, ya atau relasi borjuasi dan uh, proletar itu meminjam kalimat Karl Marx itu. Nah di situ baru kemudian uh, disalahgunakan. Mungkin hanya pidato-pidato saja yang berapi-api yang kemudian disuarakan oleh para busur-busur, influencer, dan kemudian media-media darling itu, yaitu yang saya sebut sebagai makanan modernitas itu enggak hanya nasi dan Coca-Cola, tetapi juga sampah-sampah, apa itu, gagasan ya yang mengeluh para penguasa dan pengusaha itu ya boleh sajalah ya, sebatas uh, ada prestasi baik yang kita puji Ya sudah dipuji saja tidak perlu diagung-agungkan bahkan digultuskan Oh sedang aturannya dua kali masa jabatan presiden minta tambah Tanduk satu kali lagi ya itu persis pak harto bertanya pada pak armoko gimana har apakah saya masih dicintai rakyat oh, pak armoko jawabnya gimana ya saya keliling ke seluruh indonesia bapak masih diinginkan porsis kuyuan <laughs> dengan apa yang terjadi sekarang uh oh. Ya Pak Arto sendiri ya bilang, ya bilangnya ya apakah itu dak jebakan bagi saya Pak Arto ya begitu. Jangan membesar-besarkan sesuatu. Akhirnya yang terjadi ya Anda tahu sendiri. Ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada Pak Arto ya. Presiden sebelumnya juga begitu bahkan seumur hidup Bung Karno itu. Nah, kita berada di tengah proses itu. Makanya, dia mau tiga kali, mau empat kali, mau lima kali. Ya, sudahlah, banyak sudah sejarah dan juga pengalaman. You know, yang kemudian itu tidak membuat baik, gitu ya. Saya sudah diserahkan pada yang lain. Wah, ndak terima istrinya diajukan, anaknya diajukan cucunya, mantunya ya semua diajukan jadilah politik dinasti jadi ya itu yang disebut manusia sebagai budak duniawi itu. jadi apakah benar itu visinya kemanusiaan yang adil dan beradab, nah omongan waiso. yang penting kan faktanya bagaimana dilihat Nah, kalau sebagai bapak dan anak ya mestinya bapak itu ya tahu diri. Bahwa ya saya tidak bisa duduk terus-menerus. Anakku yang lain kan juga. Nah itu bapak yang baik kan begitu. Tapi oh namanya manusia itu budak duniawi ya serakah adanya. Maka... Konsep manunggaling kawulo Gusti itu ya, mau tembang tok. Kenyataannya tidak begitu, tetapi orang Jawa tidak berhenti untuk menyuarakan ya kebenaran itu. Jadi, kalau kita tidak belajar terhadap sejarah. Kaum kritis itu ya belajar dari sejarah. Kalau tidak dihentikan oleh kaum kritis, ya terjadi lagi nanti Perang Dunia Ketiga. Ini sudah perang virus, mungkin perang drone, perang macam-macam. Dan kita sekarang sudah amat sangat sulit untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Karena ya sebetulnya sudah baik ya sistemnya Tapi kalau yang menjalankan itu Serakah itu ya, ya memang namanya kekuasaan itu yang menentukan adalah Para penguasa Rakyat itu kan hanya memberi suara toh, Dengan dikasih uang puluh ribu, seratus ribu ya. Sudah cukup Tapi itu ya, pelecehan yang tidak masuk akal. Itu kekayaan-kekayaan mereka itu kan bisa dibagikan kepada rakyat, ya. Tapi kan itu tidak mungkin, ya, padahal rakyat ikut mendukung dan ikut memberikan. Legitimasi kan kepada mereka yang sekarang berkuasa itu, tetapi ya karena nafsunya yang tinggi, ya nafsu kekuasaannya, maka ya akibatnya satu-satunya cara agar bertahan ya dengan apa yang disebut dengan melakukan hegemoni tadi memerintah dan yang diperintah semerindil sa'mi nawa atokna ikuti saja dengan sukarela yaitu namanya hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci dan Jurgen Habermas simpulannya aja ya nambahin manggaris Samerang nanti bahwa teori kritis itu adalah upaya untuk membongkar praktek manipulatif dan hegemonik yang dilakukan oleh rezim kekuasaan ya, dan di mana saja dan kapan saja sehingga nanti kalau menulis disertasi karena prinsip dasarnya itu adalah membongkar praktek-praktek manipulatif dan praktek-praktek kebiadaban yang lain maka tugas Anda untuk membongkar itu. Baik yang bersifat politis sosial budaya dan ekonomi dan itu yang mulai dilakukan oleh teman-teman. Ada yang membongkar apa media massa ada yang membongkar perdagangan sapi ada yang membongkar televisi ada yang e, membongkar pemilu banyak sekali tapi prinsipnya adalah mereka-mereka yang memang ingin melihat e, kebenaran dengan visi kritis itu ya supaya ada perbaikan ada kepedulian nah, dengan demikian ya sebagai mahasiswa kajian budaya itu, itu punya tugas mulia tidak hanya menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu tetapi yaitu membongkar rahasia-rahasia kehidupan yang memuakkan itu kata muak itu sering digunakan untuk melihat apa, keserakahan, kebiadaban. Kemudian apalagi? penindasan. Sehingga kita melihat bahwa manusia-manusia yang bernafsu ini harus dikendalikan. Dan itu adalah tugas anda nanti di dalam anda menulis disertasi sela saya rasa sampai nah di situ dulu ya nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dan silahkan anda untuk bertanya kalau ada yang ditanyakan Mungkin saya uh, ada gambaran untuk uh, apa ya, proposal disertasi prosi mm ya -hmm. ini, yeah. ini. Uh, saya itu ingin me mengkaji tentang bahasa ini Prof, uh, penyumasan atau bahasa uh, sana mm -hmm. itu sedang ada semacam gerakan namanya uh, penginyongan itu mm -hmm. nah uh, saya lihat masih secara sekilas nih, Prof. Uh, Di sana itu uh, uh, pergerakan tersebut muncul karena uh, mereka ingin identitas uh, bahasa penyumasan itu uh, tidak uh, semacam direndahkan gitu loh. Artinya bisa sejajar sama bahasa Jawa yang uh, Mataraman atau mungkin uh, yang sudah mainstream. Seperti itu. Gitu, Prof. Kira ya kira tadi ya harus ada kata-kata apa yang mau dibongkar itu loh hmm. kalau enggak ada yang mau dibongkar ya enggak, enggak usah ini kalau kan. anda bisa menyebutkan saya ingin membongkar nah itu baru, baru ketemu. maksudnya kata itu sangat baik ya kalau kata-kata saya akan mengkritisi lah yang mau dikritisi apanya kan hmm. tadi sudah saya jelaskan orang-orang kritis itu mengkritisi tentang nafsu serakah dari penguasa politik penguasa ekonomi penguasa kebudayaan kan gitu ya kan mau ditunjukkan bahwa itu perbuatan yang dina merendahkan sendiri harkat manusia karena anda sebagai sebagai binatang yang berparas manusia kan, itu ya. harus- harus begitu caranya berpikir ya Saya enggak. Tidak tahu apa apakah yang mau dibongkar di, di situ itu Jadi memang Starting poinnya itu harus ke situ mas Jadi starting point-nya itu Harus ada Kejolak Saya waktu menulis disertasi Starting point saya adalah Mengapa orang-orang kita ini Selalu merujuk pada Kebudayaan lama Kebudayaan lama itu kan Identik dengan kebudayaan Hindu Jaya mahir eka setiap pancakarsa <laughs> Jadi no, apa namanya? Ya, saya ingin saya bongkar ini no, sebetulnya apa yang ternyata ya saya membongkar itu maka saya pelajari karya-karya Bung Karno, Sultan Syahrir, diajar Diwantoro Dr. Eh, begitu. Ya ketemu bahwa mereka ingin mencari Indonesia yang asli tidak mau menerima kebudayaan Belanda yang barat itu gitu loh di situ intinya kembali ke timur jangan habislah gelap terbitlah terang itu terangnya itu bukan Belanda tapi terangnya itu ya ke zaman Majapahit dan itu akan nah, ketemu kan gitu-gitu itu gitu loh maksud saya itu cara berpikirnya harus begitu dan sekolah sudah saya terjemahkan bukunya namanya Emancieri India. Ya, lembaga Perguruan Tinggi pun, terbitkan di UNS itu dua ya, tidak pernah dapat royalti. Sudah itu yang lain dipikirkan yang lain. Tapi anda sekarang bagaimana itu menemukan problematis itu. Biar Pak Bambang itu loh agak mumet ya karena belum menemukan itu. Ya apa yang mau dibongkar itu apa yang mau dijadi agar supaya orang-orang tidak terperosok ke situ jadi harus anda pikirkan loh Mas ya boleh saja tema topik itu ya tapi merumuskan persoalan problematiknya itu yang penting pada intinya cara berpikirnya kita harus membongkar sesuatu yang... ya. yang membongkar dan itu kan gini kita ini kan berada dalam jalan kegelapan, ya kan? Lah, itu gimana supaya kita tidak masuk di jalur-jalur gelap itu, loh? Kan begitu, kalau masalah identitas Banyumas itu, kalau tidak merupakan jalur yang terang, ya kan? Berarti meninggalkan yang gelap, lah, yang dibahas itu kan yang kegelapan. Itu maksudnya gitu. Nah. Jadi, orang-orang Banyumas merasa bahwa kita berada di jalur yang gelap, nah, harus kembali ke inyongan karena itu jalur yang benar. Yeah. Yeah.